So ya kenapa ya biasanya kan kita kenal bahwasannya Jepang itu yang orangnya disiplin ya kan Orangnya itu ya kehidupannya juga itu sangat-sangat kayak uh, kita mendambakan seperti itu Maksudnya dalam kehidupan mereka itu patuh dan disiplinnya itu sangat-sangat kuat sekali tapi ada sebab Malaysia itu lebih baik daripada Jepang So, saya penasaran sekali guys Langsung saja kita play videonya Ini daripada Jeans in Japan Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Hai guys, apa kabar okay, semua? Hi. Saya Bye. harap anda semua kabar baik Jeans pun sihat sahaja di Jepun Jadi mungkin kamu akan ingat Tajuk untuk video kali ini Seperti clickbait sedikit Betul ke Malaysia lebih baik daripada Jepun? Ok Tetapi, bukan clickbait Sebenarnya, Jin telah lama duduk di Jepun Dan telah mendapat peluang untuk Memerhatikan apakah perbezaan Baik dan buruk Di antara Malaysia dengan Jepun Jadi, di video kali ini Saya akan memberi sebab Kenapa Malaysia lebih baik daripada Jepun Sebab pertama Makanan di Malaysia lebih sedap lebih murah oh, okay. dan lebih banyak jenis Makanan Jepun memang terbaik di Jepun Tetapi untuk makanan lain hmm, mungkin tak berapa sedap Sebagai contoh, makanan Malaysia di Jepun Memang susah untuk mencari makanan Malaysia yang sangat sedap Makanan India dan makanan China pun banyak di Tokyo, tetapi rasanya memang Beza. tak berapa sedap, boleh tahan juga, tetapi bukanlah sesedap makanan China dan makanan India di Malaysia. Lagi okay. satu ialah harganya sangat mahal. Pada oh. pendapat saya, makanan yang ada di Malaysia lebih sedap, lebih murah. Tetapi okay. yang pasti itu ialah Makanan Jepun memang terbaik di Jepun Sebab yang kedua Klinik 24 jam di Malaysia Terdapat banyak klinik 24 jam di Malaysia Jadi kalau kamu ada kecemasan di tengah malam Sakit perut okay. ke demam ke Memang biasa untuk pergi ke klinik 24 jam Tetapi di Jepun Tak ada klinik 24 jam oh. Jadi saya dibesarkan di Malaysia dan tinggal di Malaysia sehingga dewasa Pada saya, tempat yang tak ada klinik 24 jam itu memang agak menyusahkan Sebab nombor tiga, lokasi geografi Malaysia oh. Jadi pada pendapat saya, Malaysia terletak di lokasi yang sangat strategik kalau kamu nak pergi ke bandaraya besar seperti Singapura Kamu ambil kapal terbang Sejam saja sudah sampai Dan juga tiket pun tak mahal Sebab ada AirAsia atau Scoot Atau apa-apa pun Budget Airlines Dan kalau kamu nak pergi ke Koh Samui Nak pergi ke Phuket Tempat yang cantik Memang senang Dan juga memang murah Tetapi di Jepun kalau kamu nak pergi ke Okinawa pun, sangat mahal. Sebab oh ke... Oh iya. Di Malaysia, kamu boleh pakai apa-apa pun, ke mana-mana pun, ah, dan kemungkinan ini. besar, tiada orang yang akan cakap perkara yang buruk kepada kamu. Tetapi, situasi itu tidak sama di Jepun. Di Jepun, memang ada budaya yang Uh, mengikut dress code Jadi kalau kamu pergi ke Sesuatu event Kamu kena memakai pakaian Formal dan pakaian Formal itu agak mahal Kadang-kadang uh, kan Sampai beribu-ribu ringgit Jadi kalau kamu pergi Menghadiri temuduga Kamu kena pakai pakaian formal Kalau kamu menghadiri majlis Perkahwinan, kamu kena memakai Pakaian formal Ada ada. Kalau kamu sendiri, menghadiri ya. event di sekolah Renda atau sekolah menengah untuk anak-anak memang kamu kena pakai satu jenis pakaian yang dipanggil formal wear jadi dulu bila Ayani belajar di tadika Jepun Jin pun terpaksa beli pakaian-pakaian itu dan sebenarnya saya pakai satu kali saja pada pendapat saya yang itu tak baik sebab membazirkan duit kan betul lepas betul. event tu habis dua jam, tiga jam tak guna pula pakaian itu Letak saja, simpan saja dalam amari. Di Malaysia pula, saya ingat kalau kamu menghadiri konser untuk anak-anak di sekolah, kamu boleh pakai pakaian macam jeans, denim, t-shirt, tak apa kan? Tak ada siapa pun yang cakap apa-apa. Sebab kelima, di Malaysia ada Grab. Ini bukan promosi untuk Grab, okay. tetapi pandangan saya sahaja. Jadi, bila jean berada di Malaysia, Sungguh senang dan mudah. Nak makan apa, kita order dari GrabFood. Dan kalau nak pergi mana pun, kita boleh guna GrabCar. Okay. Juga ada satu servis di mana mereka akan datang ke rumah kamu dan ambil apa-apa barang. Dan kamu boleh hantar ke rumah kawan. Okay. Saya Jadi, telah menggunakan uh, servis okay, itu okay, juga. Okay, okay. Mungkin RM15 kot untuk hantar hadiah kepada kawan saya dengan Grab. Memang-memang sangat mudah dan bagus. Di Jepun, tak ada servis seperti itu, oh. tak ada Grab Car, tak ada Uber, hanya ada Uber Eats saja. Tetapi Uber Eats itu tak berapa baik. Sebab, number 1, pilihan makanannya sangat terhad dan oh. juga tak sedap. Number 2, harga untuk penghantaran itu mahal. agak mahal. Aish. Hari itu, khas telah memesan chicken rice. Nasi ayam dari Uber Eats di Tokyo Satu orang itu 2,000 yen Yang itu mungkin 70 ringgit Malaysia oh kot Jadi 2 bungkus nasi ayam itu 140 ringgit Malaysia Tambah dengan charge delivery Saya pun sangat terkejut Apa ni kamu pesan nasi ayam yang berharga 140 ringgit Sakit hati tau Yang paling teruk Betul. sekali ialah tak sedap tetapi bila saya berada di Malaysia, GrabFood itu selalu ada promosi. Betul. Macam uh, 20% diskaunt, sungguh-sungguh bagus sekali. GrabCar pun tak ada di Jepun. Cuma ada taksi sahaja dan taksi di Jepun memang mahal. Sebab keenam, di Malaysia tidak ada hay fever. Saya oh. sangat benci kepada hay fever tiap-tiap tahun demam. pada bulan okay. April. Tentu jin akan mendapat alergi yang sangat teruk. Kena pergi jumpa doktor, kena tak ambil ubat tiap-tiap ya? hari. Tetapi semasa di Malaysia memang tak ada masalah. Sebab nombor tujuh. Orang Malaysia lebih bertoleransi dan lebih suka kepada kanak-kanak. Sebenarnya okay. di Jepun... Ada banyak orang terutamanya orang tua atau lelaki Jepun yang mereka tak suka kanak-kanak dan mereka akan selalu bercakap kasar kepada kamu bila ah. kamu berjalan dengan anak-anak mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin oh sebagai orang Malaysia kamu akan terkejut mendengar tentang cerita ini tetapi yeah, ia yeah. yang benar. Pernah berlaku kepada saya dan Ayani Dan pernah berlaku kepada banyak ibu-ibu yang saya kenal di sini Mereka semuanya orang Jepun Di kalangan ibu-ibu di Jepun Memang sudah diketahui yang orang Tokyo banyak yang tak suka kanak-kanak Jadi apabila okay. kami keluar, kami sering kena mengingatkan anak-anak Okay, jangan bising, jangan buat bising, duduk baik-baik, jangan lari, jangan buat ini, jangan buat itu. Sebab banyak orang di Tokyo yang akan marahkan kamu kalau anak kamu bising, kalau anak kamu berlari, oh mereka God. akan cakap God. benda bisa, yang kasar yeah, kepada bisa. kamu. Dan sebab itu, saya selalu rasa agak risau apabila keluar seorang diri dengan ayah tanpa betul, khas. Betul, betul. betul. Di Malaysia pula, pada pendapat saya, orang dewasa dan orang tua lebih bertoleransi kepada kanak-kanak. Dan mereka menerima yang kanak-kanak itu kadang-kala lari ke sana sini, kadang-kala bercakap dengan suara yang kuat. Dan betul. tak apa, mereka rasa happy kan bila betul, tengok kanak-kanak bermain. Betul, betul. Sebab nombor 8. Di Malaysia, kamu boleh memberikan pendapat kamu yang jujur dan benar. Tetapi, yang itu agak berbeza di Jepun. Apabila kamu bersama-sama dengan kawan-kawan Jepun, selalunya, kamu akan mengikut atau bersetuju dengan pendapat majoriti di kumpulan itu. Oh, Jadi, okay. kalau kawan-kawan kamu kata, Oh, yang ini lebih baik. Tetapi sebenarnya kamu ingat yang ini lebih baik. Tetapi jarang kamu akan kata, oh, yang itu tak baiklah, yang ini lebih baik. Tidak berlaku. Selalunya, kita akan bersetuju dengan pendapat majoriti. Ah, Kalau okay. kamu menunjukkan pendapat atau personality yang berbeza dengan majoriti kumpulan, uh, kamu mungkin tidak akan mendapat kawan atau kamu mungkin akan dikecam. Oh, orang Jepun yeah. suka berdamai Dan mereka tak suka konfrontasi Jadi hmm. mereka tak suka kalau ada orang yang Selalu tak bersetuju dengan majoriti kumpulan Jadi saya pun tidak mahu merusakkan kedamaian kumpulan Kawan-kawan Jepun betul. Saya selalu bersetuju dengan majoriti kumpulan betul. Saya rasa orang Malaysia tak begitu sensitif dan Betul. mereka dapat menerima komen yang tak baik dengan hati yang lebih terbuka. Sebab yang ke sembilan, keberbagaian okay. budaya di Malaysia. Hmm. Saya ingat kadang-kadang kita terlupa betapa uniknya dan istimewanya ciri itu. Kita sebenarnya sangat bertuah sebab di Malaysia terdapat budaya orang Melayu, orang India, Betul, orang China, banget. orang Eurasian ataupun uh, budaya orang Iban, orang Kadazan, Dusun. Sebenarnya ciri kepelbagaian budaya di Malaysia itu sangat istimewa sekali dan setelah Jin berada di Jepun untuk tempoh yang lama, saya dapat memerhatikan perbezaan yang sangat besar. Saya rasa agak tak puas hati sebab sebagai seorang ibu, saya ingin ayah mengalami pelbagai budaya. Tetapi Aha. di Jepun, kebanyakannya adalah tentang budaya orang Jepun sahaja. Lebih baik bila kita tinggal di tempat yang ada pelbagai budaya dan kaum. Sebab ia akan membuatkan kita lebih bertimbang rasa dan Betul. lebih bertoleransi sesama sendiri. Jadi, itulah sebab-sebab kenapa Jin rasa Malaysia lebih baik berbanding dengan Jepun. Secara kesimpulannya, terdapat perkara yang baik dan buruk di setiap negara. Tak ada tempat yang sempurna. Betul. Jepun pun bukanlah dunia khayalan. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Kalau kamu suka video ini, tolonglah share, like dan subscribe kepada saluran ini. Kalau kamu belum tengok video di mana Jin cuba masak rendang wagyu, tengoklah. Dan juga jangan lupa untuk tonton video-video kami apabila kami berada di Malaysia. Okay. Jaga diri baik-baik. Kita akan jumpa lagi. Bye. Bye. Alright guys, selesai videonya. sudah so, tadi 9 sebab Malaysia lebih baik daripada negara Jepang. Ya, setiap negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Yang penting kita bagaimana menyesuaikan diri ketika kita tinggal di negara itu Apabila kita tinggal di Jepang, kita menyesuaikan untuk kita sebagai orang Malaysia ataupun Indonesia yang di sana Maka mematuhi dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Jepang Sama halnya ketika orang Jepang ke Malaysia ataupun ke Indonesia Mereka pasti ya harus mematuhi apa yang ada pada aturan di negara itu sendiri, so buat teman-teman semua, terima kasih semua yang sudah request. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah support channel ini. Dan saya agak heran tadi, yang karena anak-anak, uh, ya, pasal anak-anak tadi, Bahwasanya kalau kita, istilahnya di Indonesia maupun Malaysia, anak-anak itu kita suka, ya kan? Anak-anak uh, mau lari kemana ke sini ke situ, kita tetap suka. Dan seramai apapun namanya juga anak-anak pasti orang mengatakan eh namanya juga budak-budak, namanya juga anak-anak gitu kan gak apa-apa lah dia biar main biar senang seperti itu Tapi kalau di Jepang ternyata gak suka guys bakalan di pelototin mungkin kita bakalan diliatin gitu kan kenapa orang tuanya kayak gitu gitu kan nah itu So itu beda sekali. Dan yang satu lagi yaitu pasal makanan. Ya, ketika kita tinggal di negara orang pasti makanan itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika saya di Hong Kong juga saya bingung mau makan apa karena semuanya babi di sana, guys. <laughs> Waduh, keluar daripada hotel samping kiri samping kanan itu babi dan alhasil saya cari-cari cari-cari di sana ada namanya itu warung Turki ataupun kedai Turki lah. Nah, di sana dia jual nasi mandi, nasi biryani dan halal dan yang istilahnya yang jualan juga muslim. Dan di situ saya merasa kayak alhamdulillah mendapatkan hal seperti ini ya kan Tapi kalau enggak aduh, asli guys, mau makan apa gitu ya kan. Ah, semua itu babi, guys. Hi. Ya Allah. Ya ah gak enak istilahnya benar gak enak kalau kita ke negara orang ya istilahnya banyak yang istilahnya yang tidak halal bagi kita seorang muslim ya kan uh, jadi itu kayak tekanan batin juga bagi kita mau makan gimana ini kan tapi alhamdulillah pasti ada jalan ya kalau kita istilahnya di negara orang dan disitu uh, banyak istilahnya non muslimnya maka untuk mencari makanan yang halal itu agak-agak susah tapi pasti ada seperti itu guys jadi jangan pernah putus-putus semangat lah untuk mencari saya juga istilah hari pertama cuma makan nasi putih ya kan sama abon gitu ternyata hari keberapa ya saya itu ingat Baru jumpa dengan uh, kedai Turki itu, akhirnya ya langganan di situ aja, dan gak terlalu mahal juga. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.